Oke, sebelum kita masuk ke videonya, di sini gue mau merekomendasikan salah satu website yang berisi seputar gaming, seperti bagaimana cara mendapatkan diamond gratis, magic cube gratis, dan lain-lain. Hanya di tosvideojuegos4.com Untuk linknya ada di deskripsi, ya, cuy. Oke. Pada kesempatan kali ini cuy, gue mau share dan membahas info update terbaru yang akan rilis di game Free Fire. Mulai dari kabar mengejutkan dari pistol Desert Eagle, info Free Fire Advance Server, sampai dengan event diskon murah meriah auto untung berlipat-lipat, dan lain-lain. Oke, yang pertama ada skin terbaru dari pet Babon. Nah, jadi dikabarkan akan hadir skin Babon Fire atau Api di game Free Fire kedepannya cuy Untuk konsep dari skin ini keren juga ya Dengan animasi efek kobaran api di bagian atas dari kepala dan ekornya Dan dikabarkan skin ini akan hadir pada event mission berhadiah atau pada event shop Yang kedua, ada info mengejutkan dari senjata pistol Desert Eagle. Menurut info yang diinfokan oleh salah satu player Free Fire server luar yang mengirimkan sebuah cuplikan kepada gua. Yang memperlihatkan senjata pistol Desert Eagle ini hadir kembali di game Free Fire. Wah, boleh nih. Buat kalian yang penasaran kayak gimana cuplikannya, kalian bisa simak pada cuplikan berikut ini cuy. Nah, cuplikan ini diambil dari gameplay Free Fire Max. Dan di sini kita bisa lihat bersama ya bahwa pistol Desert Eagle di sini tuh bisa kita jumpai pada lootingan biasa. Anjay. Untuk saat ini gue belum tahu pasti apakah pistol Desert Eagle ini hanya hadir di Free Fire Max atau akan hadir juga di Free Fire original. Kalau sampai pistol ini hadir kembali di mode klasik ataupun ranked, pasti info ini merupakan kabar baik buat player-player one shot atau pepeng shoot atau player by one. Yang ketiga, ada trailer dari Free Fire Max. Dikabarkan Free Fire Max akan segera hadir untuk di server Indo juga cuy Kemungkinan perilisan Free Fire Max ini akan dilaksanakan di akhir bulan Januari Atau pada bulan Februari mendatang Dan untuk saat ini gue juga belum tahu pasti apakah nantinya Free Fire Max ini Langsung dirilis secara global atau diperuntukkan untuk umum Atau masih dalam bentuk pengujian jadi kita tunggu info lanjutnya ya cuy Oke. Yang keempat Ada skin global spesial karakter Jay. Nah Untuk desain dari skin ini Lumayan juga ya cuy Dengan desain logo dan tulisan karakter Jay Di bagian depan dan belakangnya Ditambah lagi dengan konsep warna yang memiliki bentuk seperti aura atau asap berwarna hijau muda Yang membuat skin ini kelihatan lebih keren dipandang Dan dikabarkan skin Blue Wall Jai ini akan rilis pada event top up berhadiah Atau pada event mission berhadiah Gimana? Tertarik mengoleksi skin Blue Wall Jai ini cuy? Yang kelima, ada info pembukaan Free Fire Advance Server. Jadi registrasi atau pendaftaran untuk mendapatkan akses ke Free Fire Advance Server telah dibuka. Mulai dari kemarin tepatnya dua hari yang lalu, cuy. Buat kalian yang bingung kayak gimana cara mendaftar ke Free Fire Advance Server, kalian bisa simak pada penjelasan berikut ini, cuy. Yang pertama kalian buka aplikasi browser di HP atau PC kalian Lalu kalian ketik Free Fire Advanced Server di kolom pencarian Lalu kalian pilih website resmi Free Fire Advanced Server atau yang paling atas Nanti kalian akan dibawa ke halaman seperti ini Terus kalian pilih login dengan Facebook Jika kalian belum pernah login menggunakan Facebook Maka kalian harus login terlebih dahulu dan buat kalian yang sebelumnya sudah pernah login ataupun mendaftar ke Free Fire Advance Server, kalian bisa langsung mendaftar dengan cara mengisi kolom-kolom yang ada. Gua saranin kalian pakai nomor atau email yang masih aktif. Pengunduhan APK Free Fire Advance Server ini akan mulai dibuka dari tanggal 21 Januari 2021. Tetapi masih ada kemungkinan dimajukan atau diundur. Jadi terus cek info atau websitenya ya okay. Jika kalian beruntung, kalian akan mendapatkan kode akses untuk login ke Free Fire Advanced Server ke depannya Dan jika kalian tidak beruntung nih, ya yang sabar ya <tuh>. Selain kalian bisa mencoba apa saja yang baru di update OB26 besok Kalian juga bisa mendapatkan diamond gratis sesuai kontribusi kalian dalam melaporkan bug yang ada di Advent Server Mudah banget ya kan? Tinggal kalian temuin bug, kalian laporin, kalian dapat diamond gratis dengan cuma-cuma Dan hadiahnya juga lumayan ya kan? Ada 6000 diamond lebih Tetapi ingat, sesuai dengan kontribusi kalian dalam melaporkan bugnya Gua senang banget serius. Disuruh apapun gua di sini. Yang keenam, ada bocoran event diskon murah meriah pasti untung berlipat-lipat. Nah, jadi dikabarkan akan hadir atau rilis event diskon murah meriah pasti dapat 90% di game Free Fire. Seperti biasa. Pada event diskon ini ada banyak sekali item atau hadiah-hadiah keren yang bisa kalian borong Dengan harga yang murah sesuai dengan presentasi diskon yang kalian dapatkan pada event ini Seperti set bundle, skin senjata, karakter, tiket weapon royal, diamond royal, inkubator, dan kawan-kawan Untuk presentasi diskon atau hadiah yang ada akan berbeda-beda dari setiap akun atau playernya Untuk di beberapa Free Fire server luar seperti India atau server Amerika Event diskon ini rilis dalam event diskon Black Market Dan untuk di Free Fire server Indo kemungkinan akan rilis Dalam bentuk event pesta diskon change Your Fat atau Lucky Wheel jadi siapin diamond kalian mulai dari sekarang ya, cuy. Oke. Okay. Dan buat kalian yang setuju gua bahas apa saja update besar OB26 besok, kalian bisa bantu tembusin 15.000 like. Kalian pasti bisa. <tuh> Oke.